Untuk ke kabar pertama, kita mendapatkan info penting banget dari 3D Entertainment mengenai single barunya Bunda Lesti. Disimak baik-baik persahabat ya, untuk single baru Bunda Lesti Kejora dengan judul Sekali Seumur Hidup. Di sini ada info penting banget nih untuk warga Konoha. Bulan Juli ini single baru Bunda Lesti Kejora dirilis, tanggal 12 bulan 7, itu teaser 1 musik video Sekali Seumur Hidup. Tanggal 14, bulan 7, teaser kedua, musik video sekali seumur hidup. Tanggal 15, bulan 7, live streaming press conference, perilisan sekali seumur hidup. Dan tanggal 15, bulan 7 juga, rilis musik video sekali seumur hidup di YouTube 3D Entertainment. Tanggal 20, bulan 7, BTS musik video sekali seumur hidup. Tanggal 22 bulan 7 BTS rekaman sekali seumur hidup Dan tanggal 25 bulan 7 KNA with Lesti Tuh persahabat ya Ini info penting banget Untuk warga Konoha dicatat tanggalnya Ini tentunya Kabar gembira untuk warga Konoha Disimak juga di kalimat Caption info yang dituliskan Siapa yang udah gak sabar, catat tanggal perilisan dan konten keseruan bareng Lesti Kejora Ngobrolin single sampai soal cintanya Seberapa semangatnya kamu nungguin single terbaru Lesti? Please komen dengan emoticon untuk menggambarkan perasaan kamu Hashtagnya Lesti Sekali Seumur Hidup Wow, Masya Allah banget ya Emotnya love semua diberikan untuk Bunda Lesti Kejora Masya Allah Dukungan memang luar biasa dari Lethal Lovers, Celesti Lovers, dan Bill Lovers. Kita patut bangga menjadi bagian Lethal Lovers yang selalu kompak dan solid mendukung karya-karya terbaik dari Lesti Kejora, maupun Rizky Billar. Kemudian, persahabat disimak juga di unggahan IG Lestal Al-Fatihah, skor FC menginfokan satu jam yang lalu untuk. Teaster, lagu single terbaru Bunda Kejora sekali Sekaligus seumur hidup sudah masuk Trending 19 Ini cuma suara suling doang Persahabat ya, sudah masuk Trending 19 Apalagi musik videonya Persahabat ya, dan perilisan Di tanggal 15 nanti Mudah-mudahan bisa trending dan booming Kemudian juga persahabat perhatikan Di unggahan Papa Bilar Mengunggah sebuah video nih Persahabat ya, ketika Berusaha ajak istri dan anak untuk dukung tim yang diidolakan oleh Papa Bilar, tapi kenyataannya persahabatnya, Baby L, ternyata lebih memilih klub dari bundanya. Manchester United, persahabatnya, Masya Allah, kita tentunya bahagia banget yang melihat kebahagiaan yang tentunya diperlihatkan oleh Resti dan Bilar, apalagi Baby L terlihat begitu antusias juga, persahabatnya merayakan kemenangan tim kesayangan Bundanya menang telak atas tim kesayangannya Papa Bilar nih persahabat ya Masya Allah mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan amin Ya Rabbal Alamin di postingan ini pun persahabat ya Papa Bilar meneruskan sebuah kalimat jadi ini alasan kenapa anak gua kemarin gak pakai jersey Liverpool Karena gua gak mau memaksa kehendak anak katanya tuh Wow, ternyata alasannya gak mau memaksa kehendak anak ya Karena anak dari Papa Bilar ini, Abang Fatih, memilih tim kesayangan bundanya Masya Allah banget ya Dan kita lihat juga Rizky Bilar meneruskan sebuah kalimat juga Siapa yang ngajarin langsung noleh ke bundanya tuh Wow, ini sih cute banget ya Kebahagiaan yang kita rasakan, mudah-mudahan ya idola kesayangan kita selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Kita selalu support, so selalu mendukung apapun itu yang terbaik buat idola kesayangan Lesti dan Rizky Billar. Kita lihat juga di komentar banyak tanggapan dan respon yang diberikan dari akun Itbi mengatakan pengen ketawa tapi kasihan katanya itu haduh, masya allah banget ya. Dan kita lihat juga persahabatnya dari akun Tenny Ilal Kejora mengatakan. Fatih berada di jalan yang benar Dan aunty bangga sama kamu Fatih wow. Ini sih good-good banget ya komentar dari lesal lovers Masya Allah Dan kita lihat juga persahabatnya berikutnya Ada unggahan dari IGS-nya e Papa Bilar 20 menit yang lalu memposting Unggahan dari Jirayud Persahabatnya yang mengucapkan selamat ulang tahun Kepada Papa Bilar situ sebuah ucapan dari Jirayud Happy birthday dari Ski Bilar, semoga panjang umur, sehat selalu, dan bahagia selalu, Au the best. Wow, Masya Allah banget ya. Dan kita juga Salfok dengan kalimat jawaban dari Papa Bilar. Makasih ya Jirayut, untung nggak pakai versi Thailandnya katanya tuh. Wow, ini sih cute juga nih, tersahabat ya. Terima kasih Jirayut yang sudah mendoakan idola kesayangan kami. Kemudian disimak juga ini ada momen yang sangat luar biasa untuk keluarga konoha vitamin juga untuk keluarga konoha karena sudah di video di channel youtube listar entertainment saat bunda lesti papa bilar di singapura aduh ini cute banget dan sangat menggemaskan ketika abang fati minta digendong sama papapnya ini kebahagiaan juga yang kita dapatkan luar biasa selalu mendoakan Selalu mensupport apapun itu untuk Lesti dan Rizky Bilar. Dan pastinya kita juga masih menunggu cidukan vitamin dan kabar baik selanjutnya dari Lesti dan Bilar. Jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar baik, kabar bahagia dan terbaru dari Lesti dan Bilar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. bang ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.